balik lagi di MXVL 25 kali ini ada konten MX vlog lagi setelah sekian lama uh, nah ini kita akan membahas tentang mencuci motor sampai bersih tanpa disentuh sama sekali nah ini tahapannya dari kini ya dari uh, pemberian sabun dengan apa namanya foam foam itulah pokoknya pembuatan busa itu namanya nah, ini disemprotkan terlebih dahulu tanpa dibilas air di awal nah, setelah disemprotkan apa namanya busa ini sabun salju ini kita tunggu sekitar dua menit lalu kita bilas dengan air tekanan tinggi setelah dua menit kita bilas dengan air tekanan tinggi yang bertekanan sekitar 120 sampai 140 apa gitu satuannya lupa kita coba lihat nanti hasilnya seperti apa diupayakan untuk eh, jaraknya agar tidak terlalu jauh si produknya sih menyarankan untuk jarak 10 cm sampai 15 nah karena hari ini hujan kita lanjut di keesokan harinya ini dia hasil dari percobaan pertama setelah memakai sabun yang katanya bisa tanpa disitu itu hasilnya water spot dimana-mana padahal ini sudah menggunakan fast wax atau efek daun talas sabun yang bisa membuat permukaan di kendaraan anda menjadi berefek daun talas gitu jadi si airnya akan mengalir tidak menempel tapi yang hasilnya seperti ini Silahkan kalian tilai sendiri Dan karena masih penasaran Sama namanya Sama yang namanya Mencuci motor bersih Tanpa dilap Tanpa disentuh sama sekali Kita cuci motor ini Untuk kedua kalinya Setelah 2 menit Prosedurnya masih sama Tahap-tahapnya masih sama dengan pencucian. Yang awal tadi kita lihat, setelah dua kali cuci ya, menggunakan proses yang sama. Nah, sip, katanya yuk, ini kita semprotkan efek daun talas tadi, atau fast wax, fast wax, atau fast apa? -apa? Pas. Biar beneran touchless, nah itu Biar si airnya turun gitu, kayak nempel di body. Katanya sih gitu, kita coba aja. Habis kita semprot fast wax ini, kita bilas Sukan. dengan air. Suka touchless, ya. Semoga touchless itu bahasa indonesia -nya. Kita lihat aja lah. Nah, setelah ini aduh setelah ini kita lakukan pembilasan nah kita bilas dengan air biar biar eh, efek talasnya itu kelihatan itu biar si airnya turun nggak menimbulkan water spot di saat motor sudah kering nah ini coba yang lebih ekstrim, ya itu kita coba yang lebih ekstrim atau motor yang lebih kotor ini motor yang setelah pulang dari gunung itu gak langsung dicuci di beberapa bulan gitu kita coba bersihkan pakai teknologi ini semoga hasilnya memuaskannya ini biar ada POV-nya gitu, point of view hmm. nah seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa si jaraknya itu enggak boleh terlalu jauh maksimal itu 15 cm dari permukaan yang diseprotkan jadi hasilnya ketika motor masih dalam keadaan basah Airnya menempel, tapi tid tidak terlalu banyak, seperti yang kalian lihat. Nah, ini udah, udah pakai yang namanya teknologi fast wax atau fast drying. Oh, itu fast drying. Nah, ini dia. Pokoknya kalian tilai sendiri aja dah gimana hasilnya yang beneran apa namanya bukan endorse yang beneran nge-review ini hasil yang udah kering ternyata water spot masih ada entah ini prosedurnya salah atau tahapannya salah atau ada yang miss ya gak tahu juga sih saya, saya saya juga ini langsung setelah setelah apa namanya, melihat review, mencari informasi-informasi mengenai prosedur atau tata caranya. Langsung saya coba di motor-motor ini, jadi ada kemungkinan miss dan ada juga kemungkinan faktor-faktor eh, lain, gitu yang memungkinkan motor ini tidak sesuai yang memungkinkan teknologi ini tidak tidak 100% berhasil gitu. Atau mungkin ada teman-teman yang di sini yang tahu apa namanya? Kekurangan dalam tata cara pembersihan ini. silahkan tulis saja langsung di kolom komen. Kita lanjut ke motor selanjutnya aja ya kita lanjut ke motor selanjutnya bolehlah, nah ini kita motor trail lagi nih ini juga kasusnya sama sama kacus, eh, kasusnya sama sama kasusnya persis dengan motor trail sebelumnya motor tadi ya yang hitam itu dimana pulang dari gunung gak langsung dicuci tapi di dulu karena malas. Nah, ngomongin soal malas, ini kalau berhasil teknologi ini maka akan akan membuat orang semakin malas. Enggak akan maksudnya karena saya pribadi itu adalah orang yang paling malas dan paling cuek terhadap kebersihan motor jadi teknologi ini sangat membantu apabila berhasil kita coba di motor CRF ya motor ini beda kasusnya dimana pemiliknya agak sering membersihkan atau mencuci jadi harusnya cenderung lebih mudah untuk membuat motor ini kincelong kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Oh iya jangan lupa kalau mencuci motor dengan air tekanan yang tinggi knalpot ditutup ya pakai apa aja. Nah ini kita racik uh, cairan fast wax tadi atau cairan fast drying tadi untuk me menimbulkan efek daun talas di permukaan bodi motor. itu namanya fast wax dan itu mereknya Saya ga akan sebut <laughs> Silahkan kalian cari-cari Eh, silahkan kalian cari tahu sendiri Eh, kotorannya nih Bukan kotoran bos Lumpur bos Nah ini pembilasan tahap ketiga ya eh, Di... Di buku petunjuknya sih ada empat tahapan dimana yang per eh ada lima pembersihan lumpur yang membandel atau kotoran yang membandel, dua pensabunan atau pemberian sabun foam tadi busa tadi ketiga pembilasan setelah menunggu dua menit keempat pemberian cairan fast wax ini untuk memberikan efek daun talas, yang kelima adalah pembilasan dengan air yang bertekanan rendah atau nah ini, semprot dengan air tekanan tinggi tapi jaraknya agak jauh gitu. secukupnya aja begitu yang ada di pukul tunjuk, kita akan coba melihat hasilnya dan silahkan Teman-teman nilai -teman sendiri. Harap besar harapan sih bisa bantu yang kalian yang males juga cuci-cuci motor, lap-lap motor terlebih motor custom seperti ini yang kita lagi bersihkan itu banyak sekali jebakannya yang yang bisa pas kita ngelap gitu ada ujung-ujung besi yang masih tajam nah ini motornya kasusnya sama kayak motor tadi dimana setelah pulang dari kegiatan enduro itu tidak tidak dibersihkan didiamkan hampir berbulan-bulan gitu di mana si lumpurnya udah pada mengeras kita coba bersihkan motor ini dengan teknologi touchless. Gendak gendak. buat thumbnail. Stop guys. ini masuk ke tahapan kedua pembelasan setelah memberikan sabun ini 100% tanpa disentuh ya, sampai nanti benar-benar kering nah ini kita coba berikan cairan fast wax sebenarnya cairan ini di demonya itu hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 4 tapi apa salahnya mencoba di kendaraan roda 2 apabila nanti berhasil ya sangat membantu sekali nah, masuk ke tahapan keempat di mana kita memberikan cairan fast wax Harum. kepada motor ini ini dia hasilnya uh, hasil sebelum kering sih tapi, kalau dilihat, ya lumayan. Lumayan itu bagi orang yang cenderung jarang membersihkan kendaraan, ya. cenderung cukup terhadap kebersihan kendaraan. Tapi, untuk mereka yang perfeksionis atau untuk kalian yang perfeksionis terhadap kebersihan kendaraan, sih, hmm, kurang kayaknya. Ya, udahlah, segitu dulu. Semoga memberi informasi. Terima kasih.